serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia, terbaru seputar idola kesayangan Bunda Lesti dan Papa Rizky Wila tentunya Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di latihan kesempatan kali ini para sahabat. Ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan dari akun Leslar underscore Sabtu. Ini mengunggah sebuah futsal video BTS. Foto shoot kemarin, persahabatan yang wow, kita tentunya selalu dengan ekspresinya, Papa Bilar, yang begitu bahagianya tersenyum saat melihat tentunya gaya foto dari Abang El persahabatnya mudah-mudahan tentunya Abang L menjadi anak kesayangan kebanggaan dan selalu berbatik pada orang tua Amin ya robbal alamin pastinya warga Konoha nunggu hasil foto set kemarin Persahabatnya mudah-mudahan secepatnya di -up nih karena kita nggak sabar banget dengan gaya-gaya khas dari Abang L apalagi Abang el fotos bareng temannya persahabat ya, anak Kang Sule Yakni azam, mudah-mudahan saja silaturahmi ini selalu terjaga dengan baik, dan mudah-mudahan juga doa dan dukungan selalu banyak dari orang-orang yang baik, tulus mencintai ini adalah kesayangan kita di postingan ini juga tentunya persahabat ada sebuah kalimat komentar yang diberikan dari akun RC Safa 21 mengatakan, Bilar lama-lama bisa tuh jadi fotografer anaknya. Masalah aku lihat, Bilar tipe selalu ingin tahu. Dan bisa kelihatan-lihatnya, contohnya, video klip Lentera juga dia mampu tuh. Orang seperti itu bisa sukses dalam hal apapun. Selalu ingin bisa. Semoga saja itu amin. mudah-mudahan saja persahabat ya. Doa-doa baik kita selalu aminkan, mudah-mudahan terkabul. Amin. Ya Alamin. Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya Ini ada info penting untuk kita semua dari akun les Lawrence Corsik Ini menginfokan untuk kita semua Karena tentu kita semua dihimbau untuk selalu streaming lagu lantera persahabat ya 24 jam di aplikasi SPOT TV Wow 24 jam streaming party persahabat ya Perhatikan juga nih di kalimat info lewat kalimat caption yang dituliskan Memperingati 1 bulan Abang L, besok kita streaming party di SPOT TV Dari mulai jam 8 pagi ya, Mimin sarankan untuk pemula Berlangganan premium selama satu hari cuma 2.500 saja Tata cara streaming ada di highlight atau sorotan Kalian bisa cek sorotan SPOT TV kalau masih ada yang belum paham Tulis di kolom komen apa kesulitan kamu di SPOT TV Karena SPOT TV beda dengan platform-platform musik yang lain mereka punya algoritmanya sendiri Semoga Mimin bisa bantu jawab ya Mimin juga masih belajar Masih miskin ilmu Kita sama-sama sharing ilmu Kamu tidak akan belajar jika kamu merasa sudah mengetahui segalanya Tuh, Masya banget ya The best banget nih Mudah-mudahan saja Kekompakan semakin solid dan terjaga dengan baik Untuk mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Berikutnya ya kita tentunya dibuat bangga oleh Bunda Lesti Kejora perhatikan di video yang diunggah oleh akun polisi Leslar Ini ketika semalam persahabat ya, ini momen ketika di acara photoshoot Lesti Kejora dan Papa Bilar Ini selalu menunjukkan tentunya sikap yang sangat luar biasa perhatikan persahabat Ketika di tentunya depannya ada Om Sule dan Natalie Holster, Bunda Lesti Kejora, best banget etitudenya. Wow, sambil menunduk persahabat, Bunda Lesti berjalan di hadapan Kang Sole dan Natalie Holster, tentunya inilah suatu kebanggaan yang kita dapatkan. Bunda Lesti Kejora selalu mencontohkan yang sangat luar biasa. Baiknya, Attitude selalu menjadi nomor satu untuk... Bunda lesti Kejora masya Allah persahabat ya perhatikan juga di kalimat kasan yang dituliskan. Best attitude lesti kejuara, love, wah masya Allah banget ya. Hingga komentar pun banyak diberikan. Ya ini dari akun Taliars Skorwina masya Allah. Padahal dia adalah tuan rumahnya, tapi emang dari dulu bunda abang El nya luar biasa, wah masya Allah banget ya. Ada juga komentar lain persahabat diberikan dari akun Instagram. Dewi Anus Kordenta mengatakan di kolom komentar, padahal di rumah sendiri ya, itu Bunda El, Masya Allah, tata keramanya Bunda El terbaik tuh. Masya Allah banget ya, inilah suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita ini. Mudah-mudahan bersahabat Bunda Leksika dan Papa Bilal dilindungi selalu dari orang-orang yang tidak baik dan selalu bahagia.